Ataukah nanti Ampuni semua salahku Lindungi aku dari segala fitnah Kau tempatku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku salah Besuk katakan ampuni semua salahku, Lindungi aku dari segala fitnah. Oh, kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, Jadikan aku selam. Bumi aku bersujud, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu berdakwah, ampuniku ya Allah.